Balik lagi di channel Inti Tutor yang membahas tentang dunia perhitungan Indonesia. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang dosa-dosa Youtuber pemula. Apa ini? Mari kita simak sama-sama. Sebelum daripada itu, boleh dong klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan juga boleh komen di bawah jika ada perselisihan pendapat antara aku dan kamu. Oke, okay, dosa pertama dari Youtuber pemula. Dosanya itu ya coba-coba. Tidak menentukan arah dari channelnya. Ini merupakan dosa kecil. Kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya buat channel gaduh-gaduh. Semua campur aduk jadi satu. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah acuan untuk menentukan arah channel kita. Kenapa gitu? Karena kita harus tahu video mana yang banyak penontonnya. Oke, okay. yang banyak penontonnya ini, itu juga bisa menjadi dosa dari seorang youtubers pemula. Ini dosa yang kedua ya, karena yang gue bilang ini, semuanya itu berkaitan dengan kesalahan ataupun dosa-dosa dari youtubers pemula yang tidak memperhatikan channelnya. Nah, yang kedua ini tidak memperhatikan video dia yang meledak. Oke, okay, tadi gue bilang konten gaduh-gaduh. Apakah konten yang senada itu juga harus diperhatikan yang videonya meledak? Jawabannya gue sarankan, coba dong. Kalau ada video yang meledak, ini diberi kontinuenya atau cerita berkelanjutannya. Misalnya, gue selalu bilang video tentang mancing, tapi kayaknya selalu klasik untuk video mancing. Kita bilang aja tentang Mukbang Oke okay. Jadi contohnya ini merupakan contoh mukbang ya Bisa juga contoh video-video lain Atau channel-channel yang lain Nah banyakkan orang main mukbang Itu untuk sekarang ini Merupakan makanan yang aneh-aneh Ataupun yang super pedas Coba kalian boleh lihat nih Kebanyakan yang sekarang mukbang itu Bukan aneka ragam Makanan yang dia makan Tapi dia Memiliki satu video yang meledak Dengan tema pedes. Pernah gak yang video mukbang Buat video mukbang biasa aja Tanpa ada video pedesnya itu Itu viewnya sedikit Jadi biasanya Kalau udah ada video yang meledak Satu video meledak Yang temanya pedes Atau seakan-akan memberikan nuansa gelisah ketika makannya tapi menikmati. Nah, coba buat beberapa video yang mengandung unsur pedas yang sama ya. Mungkin dulu kalian makannya ayam. Coba cari makanan yang bertema dengan daging, kambing, daging sapi yang dibuat pedas ataupun kalau udah kayak gitu tema pedasnya bisa diarahkan ke rendang ya, rendang karena juga juga memiliki nuansa pedas. Jadi beberapa video berbau dengan yang pernah meledak di video kita. Jadi itu yang juga harus diperhatiin. Terkadang ada juga yang dia masa bodoh, yang penting buat video aja dan tidak peduli. Nah, daripada itu banyak juga lagi yang seperti halnya tidak memperhatikan jam tayangnya. Siapa yang di sini masih kekurangan jam tayang, tapi masih upload satu minggu satu kali? Jadi, buat kalian yang kekurangan jam tayang, gue saranin ya. Gue saranin buatlah skema ritme upload itu satu minggu, dapat tiga video atau minimal dua video deh. Jadi, kontribusinya satu video itu menghasilkan kurang lebih. 20 jam penonton. Jadi bisa kita kali itu mau berapa dapatnya untuk jam tayang. Jadi kebanyakan youtubers pemula tidak memberikan ritme seperti ini lalu ngeluh gimana cara dapat jam tayang. Padahal memang stok videonya yang sedikit. Jadi perbanyak aja video kita dan berhubungan dengan yang tadi ya, jangan asal banyak juga tapi Berhubungan dengan yang tadi, lalu ada juga yang dia upload video tanpa proses editing. Siapa nih yang kalau upload video ya udah upload aja, salah enggak? Jawabannya ya juga enggak salah. Paling ketika menggunakan perangkat-perangkat yang cukup mahal, seperti suaranya udah menggunakan mic eksternal yang harganya mahal, tidak perlu lagi proses editing. Dan menggunakan kamera yang bagus, tidak perlu color grading. Dan kayak aku mungkin nggak perlu lagi pakai green screen kayak gini, ya nggak masalah. Tapi kalau yang masih pemula gue saranin, cobalah belajar tentang dunia-dunia editing. Karena dunia editing sekarang, apalagi yang pengguna Android, itu udah sangat keren-keren banget. Tidak lagi perlu menggunakan laptop ataupun PC. Gimana caranya? Boleh nonton di channel-channel sebelah Karena channel aku gak ngebahas tentang dunia editing ya Lalu yang ke... Berapa udah nih? Ke 6? Ke 7? Ke 6 mungkin ya Jadi yang ke 6 ini merupakan cover Banyak banget youtubers pemula yang gak memperhatikan covernya Jadi dia buatnya itu masih original banget Nah kita bisa ngeliat nih Ini tampilan... Dia biasa. Dan ini tampilan yang udah diganti thumbnail -nya. Jadi kita memiliki nilai lebih, nilai jual di balik judul. Jadi opsi dua penonton itu berdasarkan judul dan thumbnail yang membuat dia penasaran dengan isi video kita. Jadi, itu merupakan dosa-dosa besar yang sering banget dilakukan oleh youtubers pemula. Coba perhatikan hal-hal ini dan perbaiki skema-skema yang tadi gue buat. Jadi, segini aja videonya: boleh di comment dan boleh juga di-subscribe. Jadi, kalau ada perselisihan, pendapat di antara kita, tolong komen di bawah. Oke ya, terima kasih.